Halo semuanya Kami kedatangan produk baru Produk ini Adalah botol spray Ukuran 100ml Dan yang ini Ukuran 50ml Lalu untuk tutupnya Ukuran keduanya sama ya teman-teman Kalau sedetan di dalamnya Kepanjangan Bisa teman-teman potong sendiri Sesuai selera ya botol ini cocok untuk cairan kebutuhan rumah tangga, kebersihan dan sebagainya teman-teman. Ini contohnya. Link pembelian aku taruh deskripsi ya. Silakan diorder. Terima kasih. Ke sana. 肯定 okay,